Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait detik-detik Sultan Al-Niyadi dari Uni Emirat Arab menjadi astronot Arab pertama yang menyelesaikan spacewalk atau perjalanan ruang angkasa Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya astronot Uni Emirat Arab Sultan al Neyadi Menjadi astronot Arab pertama Yang melakukan perjalanan ruang angkasa atau spacewalk Saat dia dan astronot NASA Stephen Bowen Bekerja di luar stasiun luar angkasa internasional Pada tanggal 28 April 2023 Pada tanggal tersebut al Neyadi melakukan perjalanan luar angkasa di luar stasiun luar angkasa internasional Aktivitas ekstra extravehicular 6,5 jam akan menjadi yang pertama bagi astronot Arab dan itu akan menjadikan Uni Emirat Arab negara ke-10 dengan warga negara yang berjalan di luar angkasa Selama aktivitas extravehicular, al Neyadi dan rekan kru Stephen Wawon dari NASA akan mengambil peralatan komunikasi yang disebut unik grup frekuensi radio yang akan dikembalikan ke bumi dua ini juga akan mempersiapkan stasiun luar angkasa untuk pemasangan susunan surya canggih yang akan dilakukan di perjalanan ruang angkasa di masa depan Sultan alneadi akan segera menyelesaikan dua bulan di luar angkasa setelah diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida dengan anggota tim kru 6 pada 2 Maret untuk bulan keduanya di stasiun luar angkasa Sultan Al Neyadi melakukan beberapa percobaan. Percobaan itu meliputi mempelajari segala sesuatu mulai dari sakit punggung hingga biologi tanaman. Nah, teman-teman pecinta astronomi begitulah penjelasan singkat terkait detik-detik Sultan Al Neyadi dari Uni Emirat Arab menjadi astronot Arab pertama yang menyelesaikan spacewalk.